dengan Abraham karena mohon maaf nih ya saya di dalam Alkitab itu perjanjian lama itu tidak ada tulisan Nabi Ibrahim yang ada Nabi yang ada Abraham oke okay. yang, yang perlu saya pertanyakan Bang Jul apakah Nabi Ibrahim ini sama dengan Abraham itu aja dulu ya sama kalau sama dasar itu. ini Oke, okay, sambat sunter. Kalau dasar ini yang kemudian anda jadikan sebagai pertanyaan, karena tidak ada di dalam Bible nama Abraham, anda pun harus mengakui bahwa sesungguhnya di dalam Ibrani, bahasa Ibrani, itu juga tidak ada kata Musa. Ya, tidak kita ada ke, kata Daud. Kita kayak Abraham aja dulu. <laughs> Kalau iya <Bang laughs> yeah, yeah, yeah. okay, okay. sama, okay. berarti kan sosoknya kan sama nih. Seperti Bang Jul, Bang Jul ini kan. Sosoknya iya, kan sudah iya. kita tahu, mungkin, lahirnya di mana, tanggal lahirnya di mana. Eh, pastikan iya. yang namanya Bang Jul kan banyak. Betul nggak Bang Jul kan? Jadi untuk iya, iya. Uh, menyederhanakan, untuk mengidentifikasi apakah Abraham dan Ibrahim ini sama. Okay Boleh nggak uh, kita tahu orang tua uh, bapaknya Abraham ini, uh, Nabi Ibrahim ini siapa? Kalau Abraham kan sudah jelas dia ya, dikatakan dalam kitab. Uh, bahwa ya. orang tuanya namanya Bapaknya Terah. Uh, kalau Nabi Ibrahim ya. ini siapa? Bang Jul? ada tertulis enggak di Al-Qur'an? Uh, kami umat Islam itu mengenal dengan sebutan Azhar. Ajar ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya. Berarti beda orang tuanya namanya ya. eh uh, Jadi gini, kalau kita lihat dalam segi bahasa ya. Hadits dari uh, yang pernah kami pelajari, yang kemudian terkait dengan apa yang ditafsirkan daripada Ibnu Kathir, itu menuliskan bahwa ayah dari Nabi Ibrahim itu bernama Tarik. Ibunya bernama Shani. Nah, namun ini bukan menjadi pokok daripada apa yang kemudian menjadi akidah di dalam ajaran agama Islam kalau yang dipersyaratkan kemudian di dalam Al-Qur'an ya memang azar sebagai ayat dari Nabi Ibrahim nah. akan tetapi yang disebut dalam Al-Qur'an maupun hadits ya apa yang kemudian menjadi uh, tafsir daripada uh, Ibnu Kathir ini terkait dengan penamaan tarik salah satunya itu dianggap sebagai bapak, ada yang yang mengatakan bahwa salah satu dari kedua ini adalah paman yang juga dipanggil bapak oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa orang tua daripada Nabi Abraham adalah e, tarik atau terah, nah ini kesamaannya jelas di situ: terah, kami menyebutnya tarik. Adapun azhar. Ini adalah bapak dalam panggilan. Ini adalah paman yang dipanggil bapak oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu yang yang pertama. Yang kedua, saya sebagai kristolog ya, sebagai kristolog Muslim, saya hanya merasa merasa bahwa tidak pantaslah kemudian kitab terjemah digunakan untuk menilai stand memberikan penilaian terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kitab terjemah itu kan setiap saat bisa direvisi, bisa berubah Itu enggak pantas kemudian dijadikan acuan penilaian terhadap Al-Quran Yang benar adalah Al-Quranul Karim yang harus menjadi acuan untuk menilai kitab terjemah Saya kira begitu sahabat saya Mungkin ada tambahan dari Dinda Tahta silakan. Iya, kalau kita baca tafsir kan kalau dalam Islam itu mungkin ada julukan kan gitu lakop namanya Iya. Tapi kalau makanya dalam tafsir itu dijelaskan Bahkan kalau kita gabung dengan hadis itu ya tarikh, makanya kan nasabnya Nabi Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah sampai ke Adenan, uh, terus apa itu? Qedar, Ismail, Ibrahim, Tarih, Nahur, bin Ashrod, bin Argu, bin Fali gitu ya, itu sampai ke Nabi Adam. Iya, nah Islam itu punya silsilah itu, sehingga ajar di situ ya tarikh itu, maksudnya gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Gurunda Jumaat tadi. gitu Oke. Okay. Boleh nambah lagi, Bang Juri? Ya, iya. Jadi uh, karena ini kan, uh, apa namanya, Nabi Ibrahim ini kan dan Abraham ini kan uh, hampir sama lah apa namanya uh, sejarahnya ini kan sangat uh, penting sekali ya karena inilah permulaan uh, apa namanya dari bangsa Israel. Yang perlu saya pertanyakan apakah Uh, Nabi Ibrahim ini tinggal di ini, di Mekkah, apa tinggalnya di Israel? Yang kami tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah bersama dengan anaknya. Silakan, Dinatata. Iya. Jadi, gini Bang ya. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran Ibrahim, ya Abraham itu. Salomo, ya, Mu, ya Sulaiman itu sama. Jadi rasul Rasul itu kami ceritakan kepadamu Muhammad. Ada yang kami tidak ceritakan. Jumlahnya 8000 ribu. Yang 4000 ribu di Israel. Jadi ketika Al-Quran menceritakan Nabi-Nabi terdahulu. Misalnya Ibrahim dalam Islam. Ya Abraham itu sudah. Makanya ketika dia diutus. Wa'id Ibrahim. Dulu ada perdebatan antara Yahudi dengan Nabi Muhammad. Muhammad. Kok bisa kamu itu pindah kiblat? Kan kiblat pertama itu di Israel. Oh salah. Inawala di Kiblat yang pertama itu ya, ya, ya Ka'bah. Karena Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Lebih dulu mana Ibrahim dengan Israel? Terus, look, mana buktinya? Ya itu. Wa'id jarfau Ibrahim ketika kami mengutus Isma apa Ibrahim ya ke ke, ke, ke Mekkah untuk meninggikan Ka'bah terus kamu kok bisa keturunannya gimana ceritanya? yaitu ini askantum minduriati bigoiri itu ya bahwa Ibrahim me meletakkan atau putranya di sana yaitu Ismail maka di situ kalau di mana tempatnya Ibrahim bukan di Mekah dia itu datang ke Mekah itu cuma diutus untuk meninggikan Ka'bah itu. Nah kalau putranya memang Ismail tinggal di Mekah di Ka'bah itu ya sampai ke turun temurun banjur rumah huza'ah sampai ke Rasulullah. Gitu, silakan. Oke, okay, baik-baik. Jadi, karena gini, ada kalau kami kan uh, dari perjanjian baru uh, yang kami kan juga perjanjian lama, karena di dalam ini kan ada dua, uh, apa namanya, uh, perbedaan. Ke yang saya tahu nih uh, dimana Abraham itu kan Tuhan menyuruh mempersembahkan uh, apa namanya, Ishak uh, tapi dari pihak teman-teman seberang saudara-saudara kita mengklaim katanya yang dipersembahkan itu kan Ismail jadi dalam pemikiran saya ini kan nggak mungkin lah Tuhan uh, menyuruh mempersembahkan dua-duanya uh, jadi uh, kalau saya ini pernah ada teman katanya uh, Ismail itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Mekah untuk dipersembahkan uh, tapi kalau dalam Alkitab perjanjian lama yang dipersembahkan itu kan Ishak di Gunung Moria. recording nah, bisa nggak nah, dijelaskan Bang Jokah ini nah, saya sebentar saja sebentar sedikit intinya gini kita pakai langsung poinnya saja anak tunggal siapa? Kenapa Israel gitu itu memakai Ishak? Ya mungkin karena mereka tidak mau mengakui Ismail. Tapi yang jelas anak tunggal yang dikorbankan. Tunggal itu berarti anak yang nomor berapa? Gitu aja. Silahkan, Gurunda. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai uh, pertanyaan ini diarahkan ke Al-Qur'an, jelas prosesi pengorbanan itu, kurban itu terjadi sebelum ada Ishak. Jadi dari Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan Bible? Itu sederhana untuk kita mengetahui jadi ketika kemudian Ismail dan ibunya diusir, beliau kemudian mengembara di sekitar gurun Barsheba. Itu tertulis dalam Kejadian 21 nomor 14. Lalu kemudian ketika Abraham diceritakan kemudian ternyata dia dan eh, eh, apa dia pun tinggal di Barsheba. Artinya di dalam kejadian 22, nomor 19, Abraham itu tinggal di Bersheba. Kejadian 21, nomor 14, Ismail dan ibunya juga tinggal di Gurun Bersheba. Lalu di mana? Ishak dan juga Sarah. Ternyata Ishak dan Sarah itu tinggalnya di Hebron. Itu tertuang di dalam kejadian 23, nomor 2. Nah, kalau Sarah dan juga Ishak, menjadi anak yang dikasihi, menjadi anak yang kemudian menjadi apa yang menjadi apa e, iman dari teman-teman Kristen bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak. Maka otomatis si e, Nabi Ibrahim atau Abraham akan tinggal bersama dengan Ishak. Tapi faktanya ketika di dalam Kejadian 23 nomor 2, si Sarah meninggal Abraham datang sebagai orang asing yang ingin membeli tanah untuk memakamkan istrinya. Dan kejadian 22 nomor 19 menceritakan Abrahamnya justru tinggal di Bersheba. Dan kejadian 21 nomor 14, Sarah dan juga Ismail ternyata tinggalnya di Bersheba. Berarti Abraham dan Hagar bersama Ismail tinggalnya di Bersheba. Berarti Hebron sebagai tempat daripada Ibunya Ishak dan juga Ishak, di sanalah mereka berdua menetap. Berarti siapa anak tunggal yang kemudian menjadi anak yang menjadi uh, panutan daripada perintah? Boleh, Ambil boleh. anakmu yang tunggal. Oke, sebentar Pak Jul. berjalan Ini uh, tadi Bang Jul bilang bahwa mm -hmm. uh, Hagar sama Ismail itu tinggal di Bershebaik. Begitu ya Bang Julnya? Iya. Uh, tadi kan uh, apa yang dikatakan Bang Tata katanya, tinggalnya di Mekah. Apakah berseba ada di Mekah? Ah, anda, ini Adinda Tahata mengatakan, Abraham itu tidak kemudian menetap di Mekah. Tapi dia pernah datang kemudian di Mekah bersama dengan anaknya. Makanya dikatakan dalam kejadian 21 nomor 21 bahwa Hagar dan Ismail akhirnya tinggal di Gurun Paran. Gurun Paran ini di mana? Ya, mohon maaf nih Bang Jul. Kalau bisa jangan diambil dari uh, perjanjian lama. Kalau maksud kita kan kita bertanya ke Bang Jul kan berdasarkan Kalau Al-Qur'an, sahabatku. Ya. Kalau Al-Qur'an itu sudah final. Oh, gitu ya. Yang mendirikan awal mula rumah ibadah itu adalah Abraham, Ibrahim. Dan itu di mana? Di Mekah. Al-Qur'an yang menceritakan itu, "Inna awwala baitin nas Ka alamin. siapa pendirinya Ibrahim terjadi di mana itu di Mekah di bakkah dan kata Bakkah juga ada di dalam perjanjian lama Nah kenapa kemudian saya merujuk kepada perjanjian lama karena yang paling yang paling dekat menceritakan kemudian tulisan tulisan yang paling dekat menceritakan tentang Abraham itu adalah di kitabnya Bani Israel tapi kalau wahyu yang menerangkan kemudian tentang Ibrahim itu adanya di Al-Qur'an. Oke, okay, sudah. saya potong Jul ya. Jadi kalau saya lihat di geografi itu Bang. Jul, jarak, Besok, ya? antara, jarak antara Mekkah Mekkah dan Hebron itu sekitar 1500 km. Yeah. Iya, jaraknya itu ya. Tapi ya saya enggak apa namanya? ya ter uh, saya berpikir wah jauh sekali ya antara Hebron sama uh, ke, ke Mekkah itu ya. Itu kan antara apa namanya, melewati satu negara namanya Jordan itu ya. Jadi, itu kan pegunungan-pegunungan semua, apa namanya, burung-gurun itu. Cuma, ya waktu yeah. sejarahnya itu kan, waktu Abraham mengusir Hagar, uh, yang saya tahu kan, Hagar ini kan pergi ke uh, ke gurun Parang dengan Ismail. Uh, jadi, uh, saya, uh, kalau menurut pemikiran saya, logika saya, uh, menurut Uh, saya pasti dia akan kembali ke Mesir, karena dia orang Mesir. Uh, terus yang saya ini, uh, kok bisa dia pergi ke ini ya, ke apa namanya, ke Mekah, apalagi yang ada uh, ceritanya yang masalah air jam-jam itu. Bisa nggak dijelaskan, penjuru? Ya, mungkin Adinda Tahta silakan. Iya. jadi memang secara akal kayak tidak mungkin, gitu karena terlalu jauh. Tapi fakta, ayat, dalil, dan tanda-tandanya ada. Makanya ketika Nabi Hagar itu mencari air, dia pergi ke puncak yang kiri, yang kanan, baina sofa wal Marwa. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk apa? Air itu sumber. Akhirnya ketika dia kembali ke anaknya, oh ini ada air. Padahal malaikat yang anu. Makanya air jam-jam itu sudah. Gitu. Terus sofa wal marwa haji itu, kenapa ada sofa wal marwa? Karena saat itu dia hagar itu pergi ke sofa dan menemukan air, ke marwa juga gitu, bukit-bukit itu. Nah sejarah itu kan ada sampai sekarang itu, bahkan dibuat di, supaya dikenang haji-haji itu rata-rata ada kaitannya dengan kisahnya Nabi Ibrahim waktu ke, ke Mekah itu hagar dengan Ismail itu, dan sampai sekarang itu berlaku gitu, gitu deh. Ada jam-jam, ada kurban yaitu menyembelih domba itu semuanya rata-rata haji itu berkaitan dengan kisah itu gitu gitu bang silakan boleh boleh saya masuk Ustaz Tata ya silakan baik jadi luar biasa penjelasan Ustadz eh saya luar biasa penjelasan Ustaz Tata iya dan Ustaz Zuma penjelasannya eh, lengkap dengan data luar biasa selamat ya Ustadz Tata dan Zuma tetapi ada beberapa catatan untuk untuk saya sampaikan pemirsa Abraham dan Ibrahim apakah ini orang yang sama ya jadi data harus diambil dari berbagai pihak bukan hanya dari saya saja Abraham itu adalah orang Ibrani kawin dengan Sarah yang uh, orang Ibrani ya kemudian uh, Hagar itu adalah orang Mesir bukan orang Arab ya Hagar tidak pernah ke Arab Ismail tidak pernah ke Arab karena memang mereka tidak ada urusannya dengan Arab Kemudian, sulit memastikan apakah Abraham dan Ibrahim itu satu. Sama. Baik, saya share screen boleh ya. Ber... Saya coba hadirkan data. Menurut eh, Taurat, siapakah Abraham itu? Ternyata Abraham itu adalah keturunan dari Tera. Yang memperanakan Abraham, Nahor, Haran, dan Haram. Dan memperanakan Lot. Tetapi menurut Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah bapaknya uh, Ibrahim? Saya bisa baca Arabnya atau tidak bisa, Ustaz? Anda nggak nah. bisa baca Arab. Ya nggak usah, nanti tambah rusak nanti. Waduh bahasa latin. Wa'idhka'ala <laughs> Ibrahim. <laughs> Mulai I lagi, baik-baik. <laughs> Aduh, Jangan ya Allah, Raja. Raja. Enggak usah enggak usah enggak usah, oh, usah kotori baik. mulutmu enggak ya, usah kotori mulutmu dengan baik. bahas yang kau nggak tahu ya. Baik. Saya Udah mengerti Udah Ustaz. bagus bagus, sopan baik. kamu ngomong. Tiba-tiba kau masuk. Baik, mohon maaf, mohon maaf, fans tadi Mohon maaf. Kalau bisa bahasa Ibrani baca bahasa Ibrania yang tadi. Pemirsa. Ya, mohon maaf. Hmm. Ustaz Tahta mulai kepanasan ini. Ya kepanasan, kasihan, kasihan kamu. Baik. Kasihan. kasihan kamu. Baik, iya, iya, iya. Salah itu Boleh. Mana, saya, saya lanjutnya Ustadz, ya. Gitu saya lanjut Ustadz ya, Mbak. Dan okay. ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azhar "Pantaskah hmm. engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya yes. aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Jadi hmm. orangnya berbeda. Ibrahim itu bukan Abraham. Karena Abraham itu adalah anak tera, Ibrahim itu adalah anak Azar. Kita tidak tahu siapa ini, dan semua hmm. dan yang saya sampaikan itu semua. Itu hanya versi okay. Anda, okay, Saya Kaya tidak saya, ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oke, coba uh, kamu baca. Kok, kok saya, kok lain. <tuh> saya? ada yang lain. Ini ada ya. Oreo lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang wa Tidak ada yang lain. Tidak Coba, kita baca dengan tafsirannya. Iya. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, ajar, julukan, dan nama aslinya adalah tarikh. Udah, baca tafsir Jelalen itu. Iya, sebentar. Kita, kita, saja. Saat, tapi saya jangan di framing dong, penista bagaimana. Kira-kira apa saya penista begini? Bagaimana ustadz? Iya, coba pemirsa. Maksudnya kamu, kamu bertanya ya. ke, ke Gurunda Juma nanti kami ya, jawab. Iya, saya, ya, saya akan banyak belajar dari kalian. Tapi saya mau tanya dulu, dengan menghadirkan data ini, apakah saya penista? Ya, Nggak lah. Nah, ya, saya ya. kan ada guru. Anda bahwa, tidak ya. menista, oke, oke, Anda tidak oke. menista, tetapi uh -huh. Anda menghinakan uh -huh. diri Anda, gitu loh. Oh, enggak, sehingga apakah saya pemerkosa? Eh. Pencuri, enggak? Uh, kan uh, tidak bukan. ada yang menuduh anda, tidak, itu anda itu pemerkosa, pencuri. Tentu saya, bahwa, saya bahwa, Anda saya katakan, Anda hanya memalukan saya, diri Anda sendiri, gitu tidak, loh kenapa harus malu Ustadz ya Ustaz. malulah karena kamu itu membaca sesuatu tidak sesuai dengan kaidahnya kenapa enggak saya kaedah coba dengarkan pemirsa uh. dengan saya seorang non-muslim membacakan uh. ayat ini silahkan saya dipercayakan coba nanti Coba. ibrahim li sah sah sah kamu jadi bawaan kamu tuyul. jadi tertawaan kamu masa set Ibrahim <cara> jadi kau mau hilangkan tanda kasrahnya di situ tanda matnya kau hilangkan gitu <cara> ngerti nggak kamu tanda baca petros pekok <cara> bikin malu aja, ndak ada yang nuduh kau pemerkosa cuman saya kasihan kamu ditertawakan Oh baca kok Ibrahim, mana ada tulisan kayak begitu kamu gak ngerti tanda baca kok sok-sokan, baca aja terjemah lo kita mau cuman terjemah kok aneh apa kamu pikir dengan kamu baca kayak begitu kamu, kami sudah takjub kami mau muntah, ngerti gak? justru kasihan Gurunda kasihan, iya aneh kamu kembali ke TK. It tidak iya, kalau mau belajar membaca. Tuh, di masjid-masjid itu, -masjid anak TPA usia tiga tahun. Ikut di situ, baru kamu membaca. Membaca yang kayak gitu, belepotan, kayak orang kena stroke Aneh. Kalau kamu membaca sosokan, mau tampil, bahasa baca bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Baru hebat. oh bahasa Quran. Gila. Sudah lanjut. Kamu mau diluruskan tampaknya, Petro. Apa lagi? Kamu ingin menilai Al-Qur'an dengan kitab terjemahmu gitu. Kamu ingin menilai Al-Qur'an dengan kitab terjemah yang setiap saat direvisi gitu. Aneh. Udah lanjut. Petro petro dan nangis dia nangis dia masih gitu kayak begitu bacanya aduh diketawain sama anak-anak Islam usia tiga tahun ibrahim hmm. apa <laughs> tulisannya ibrahim aduh tu masih ada bukan ibrahim itu tulisannya apalagi nih mau ngapain lagi dia Oh, bola balik bola balik <laughs> bola balik bola balik nah apalagi yang aku baca situ tuh nah, tuh tuh nah nah nah nah coba apa ini silakan silakan Petro Jangan ini tadi dimit-mit. Jangan Oh, oh ya udah, silakan. Nah, silakan, silakan. Jadi, salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menghargai ilmu terjemahan dalam surat. Ya memang nah, betul, makanya diminta Maria kamu baca terjemahan aja gitu. dalam surat Maryam 30, qala hmm. ini Tak Atania. Allah wa mana ada bacanya di situ, Atania. Eh, eh, mana bacanya di situ, Atania? Allah wa Kamu ditertawakan sama anak tika Islam? Tidak ada bacanya di situ, Atania. Ada Alkitab, Alkitab, Alkitab, Alkitab, Alkitab, Mana ada Alkitab, di situ? Allah swt menerjemahkan karena Isa itu orang orang Ibrani tidak tidak pernah berbahasa tidak pernah berbahasa Arab mengapa tiba-tiba tulisannya berbahasa Arab karena Allah swt menerjemahkan kamu tidak punya kitab asli ucapan Isa yang dalam bahasa Ibrani silahkan giliranmu kamu, kalau sudah disiapin terjemah, kamu nggak usah kotori mulutmu yang membuat kamu ditertawakan. Hmm. Petro, hmm. Gak ya iya, apa, apa ini di penonton? Penonton lihat, masih kamu baca kualitas, tulisannya? Atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, atani, Atnia, <laughs> kamu boleh lama-lama. Kamu, kamu, saya lama lama ya. kamu, lama -lama. Biasa, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, mempertontonkan kamu, kamu, sudah di tahun. kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, cara-cara yang Pemirsa. salah gitu loh orang tidak dengan keadaan benar orang Coba. dan etika orang yang mengaku Ustadz seperti kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan sembarangan loh. wahai pemakan babi kamu loh, yang kamu tidak tadi, punya etika kamu yang tidak punya etika membaca kitab sucinya orang dengan seenaknya. kamu istighfar istighfar kamu tidak punya etika Eh, kamu kalau, mau baca kitab suci saya? Bisa, saya tidak Kitab suci batu -batu, itu bahasa Indonesia, tuyul <laughs> enggak, enggak. Ini kamu membacakan kitab suci saya. Kamu Astaga menistakan naga. dengan caramu membaca kayak Astaga begitu Mind framing, nista. Mind framing nista. Ketor... kamu menistakan Astaga. kitab suciku dengan caramu membaca kayak Astaga begitu naga. Kalau Astaga kamu naga. itu anak TK, bukan Astaga penghujat naga. Islam. Membaca kitab saya itu bisa dimaklumi "Membaca kamu itu kalau "Membaca dengan gayamu, kayak begitu." Itu menghinakan Al-Quran, namanya pemirsa. Pemirsa ini langsung, "Saya diundang, saya diundang." Mesin saya diundang. saya diundang "Saya saya saya saya saya saya saya saya "Kamu diundang bukan untuk menghinakan Al-Quran." Setan, kamu hmm. diundang untuk membahas tentang apa yang kamu tidak ketahui, bukan kau disuruh untuk membaca kitab suci kami. Berarti, kalau kau bacanya itu bagus, benar, hmm. kami senang. Kamu membaca sudah kayak begitu, dasar monyet ya, membaca kitab sucinya orang asal semberangan saja. Itu penggunaan, itu untuk pemisahan, taruh, itu mikro. Kalau musiknya tinggi, tinggi aja. otakmu gak berfungsi. Kau hargai kami yang punya kitab suci. Kasar biadab, kau pemakan babi. Setan kau, hargai udah, udah, kami, ini, aja, bang, bang, kami. ini, kamu ini saudaramu. Eh, udah, ya. udah, udah. Kalau di back udah, udah, udah, udah, e, udah, udah. di back kitab aja, udah, udah, suci kami dong. Kamu gak dianggap sebagai orang benar. back set, udah, udah, udah. Untuk back set, Coba contohi teman-teman Kristen yang lain. Mereka enggak perlu baca original teks karena mereka enggak paham. Mereka enggak punya ilmu di situ. Di sini ada Carol. Ketika dia menunjukkan an nahl ayat 90, dia cukup memberikan terjemah. Kami yang meluruskan. Kami yang memberikan masukan. Lah kamu udah kayak begitu, belum lagi anehnya di grup WA kamu. Bawa-bawa pelintiran-pelintiran terhadap Quran. Ya. Saya paling marah sama orang-orang yang sok tahu kayak si Petro ini. Teman-teman Kristen lain itu saya sayang, saya kasih, tapi yang ini nih suka kali melintir lidahnya membaca kitab suci. Kau jangan samakan perlakuan kamu terhadap kitabmu dengan kami Mati Islam. Bedakan itu. Wujud dari pada kecintaan manusia terhadap kitab suci yang pertama dia menjaga kesucian kitab sucinya. Wujud kecintaan seseorang terhadap artis yang dia cintai. Dia menghafalkan lantunan lagu-lagunya. Liriknya dia hafalkan. Kata-katanya dia hafalkan. Begitulah kami mencintai Al-Quran. Kami hafalkan kitab suci kami. Kami jaga bahasanya. Datang kau sembarangan membaca. Ya. Aneh kau. S2 katanya. Aku S2 <H2> sama dua. saya. ilmu makanya <H2> begini. Jangan kayak begitulah sahabatku. Ya, Petro, ya saya katakan salamu. Jangan pernah kau baca kitab suciku dengan pelintir, dengan caramu kayak begitu. Sudah diingatkan, kamu kalau mau menjadi murid saya untuk membaca Quran, saya sediakan waktu. Kita belajar dari Iqra ada makhraj huruf, ada ilmu tajwid. Ya, yang perlu kamu pelajari untuk membaca Quran. Jangan kau seenaknya membaca kitab suci, memberikan Ketahuan kesesamamu Kristen yang awam bahwa kita orang Kristen bisa kok membaca kitabnya orang Islam Sembrono nggak boleh kayak begitulah kawan. Ya, kami juga tidak pernah membaca Sembrono kitab kalian dalam bahasa Indonesia yang kami coba untuk uraikan dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Gak ada kami punya pelintir. Gak pernah kami asal-asal baca itu loh. lain cerita kalau saya belajar bahasa Ibrani. Saya belajar untuk kemudian menuturkan berdasarkan nikutnya. Ada yang salah, ada yang keliru, itu wajar. Lah kamu udah berapa kali, udah bertahun-tahun. Saya ingatkan, jangan pernah membaca Al-Quran kalau belum memenuhi syarat untuk membacanya. Apalagi mengkritisin. Kalau membaca dalam kaidah anda ingin belajar, silakan. Saya senang. Saya rangkul anda. Tapi kalau anda membaca Tujuannya kemudian untuk menghujat Al-Quran, dan salah cara membacanya, Anda berhadapan dengan saya. Tak boleh kayak begitu, Petro. Ya, Jangan kau perlihatkan cemenan bahwa agamamu tidak mampu membuat kau menjadi orang yang baik. Sampai-sampai membaca kitabnya saudaramu sendiri pun harus dengan kayak begitu. Susah payah kau melilit lidah. Tapi originalnya enggak seperti itu. Mahrasian tidak kayak begitu, mat-matnya tidak kayak begitu. Itu kau menistakan kitab suci kami gitu loh. Jangan kau ulangi itu lagi ya. ketro ya. Kalau kamu mau jadi tuan rumah di sini, kau kasih emailnya ini MMCI, tapi dengan cara-cara yang baik lah. Jangan dengan cara kayak begitu. Saya kira begitu teman-teman. Saya minta maaf. Memang saya suki pelayan Abbas paling marah kalau kitab suci saya dinistakan, paling tidak suka kalau Allah Nabi saya itu dihinakan. Mohon maaf. Anda boleh meludahi wajah saya. Itu tidak apa-apa buat saya. Tapi kalau agama saya, kitab suci saya, Nami dan Tuhan saya Anda nisahkan. Mohon maaf. Ya, Tolong dipahami itu. Demikian. Silakan yang lain.